Ada lima macam hewan fasik, artinya selalu ganggu orang. Yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Tanah halal maksudnya tanah yang tidak Allah batasi dengan wilayah yang tidak boleh melakukan apa-apa di dalamnya. Wilayah haram kayak Mekkah sama Madinah. Ada wilayah haram, nggak boleh cabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya. Tapi lima hewan ini boleh dibunuh. di ada hewan-hewan yang tidak boleh kita pelihara secara mutlak terutama hewan-hewan yang disuruh oleh Nabi SAW untuk dibunuh ada perintah khusus membunuhnya ya. seperti misalnya dalam hadis Nabi SAW yang sangat jelas ada lima hewan seperti dalam hadith khamsu fawasiqum tuktalna fil hilli wal haram alhayyatu wal gurabul abqa'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 Wilayah haram kayak Mekah sama Madinah. Wilayah haram. Gak boleh cabut pohonnya, gak boleh dibunuh hewannya. Tapi lima hewan ini boleh dibunuh. Di wilayah halal atau di wilayah haram. Walaupun dekat masjid haram Mekah boleh dibunuh nih. Padahal umumnya tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya gitu. Lima ini adalah, yang pertama, ular. Kemudian yang kedua, burung gagak yang putih punggung dan perutnya. Yang ketiga, tikus. Yang keempat anjing buas Dan yang kelima burung, -burung Raja Wali Ini <tose> disebutkan tentang masalah bolehnya dibunuh Maka dengan bolehnya dibunuh berarti Dia tidak boleh dipelihara Karena jangankan kita pelihara Lewat saja boleh dibunuh Jelas tidak boleh dipelihara gitu kan Dalam riwayat lain juga disebutkan cecak Sampai membunuh cicak maka akan mendapatkan 100 pahala. Sampai Aisyah Ruanha pernah punya cambuk khusus untuk mencabuk cicak gitu. Ya. Apa hikmahnya Allah alam ya. Tidak selamanya apa yang Allah perintahkan harus kita cari hikmahnya. Kita imani. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya sudah. Tetap aja kita imani. Masa kalau nggak ada hikmahnya lalu kita tidak jalankan, kan tidak mungkin.